Satu, dua, tiga, kepala. Sudah oh, jamin itu kapalmu satu, silahkan. Ya, kapal selam. Satu, dua, tiga. Ah, satu. Kepala, putli, lihat di saya. Tapi, nanti, nanti cuekin orang. Ya, tetap saya. Satu, dua, tiga, kepala. <displayedeurindruck> kepala musibu. <to Paulo> <to abra Cataneno> Ini oke, okay, siap ya, bunda. Tereliminasi, maaf, saudara, siapa namanya? Fendi, silakan saya sudah damai tuh kapal musnah Ya, silakan. kapal selam. Oke, okay. dalam bentuk adonan, aduh pempek, siap ya? Tinggal empat orang, satu dua tiga, ke bunda, lutut. Nih. Lutut, kotak kancing. Kenapa gitu? Lutut, oke, okay, beli lagi. Silahkan, asik sekali! Siapakah di antara mereka yang berhasil memasukkan? Silakan, ayo masukkan kasih keluar luar. Satu, dua, tiga, satu, satu. Aroma taiti <laughs> Luar biasa Woo. Green tea menyehatkan. Boba <laughs> <laughs> Yang terakhir, kakak terakhir kenapa di dewasa, Pi Dewasa, sapi anopi kasih p contoh ada demo mana anopi anu, dulu kasih p saya tapi anopi kayak nah, nah, tidak enak kita dilihat anu, kasih p contoh anu, Dewasa, dewa sapi anu, anu, anu. wow Bokar, pet. <laughs> oke siap ya jadi pemenangnya adalah dua orang selamat oke hadiahnya